Makan lagi, Mas, Bro. Tapi nggak tahu. Ini nah, ikan kecil lagi nih, Mas, Bro. Tuh. Kita cek dulu, Mas, Bro. Uh, uh, wait till you see the... Mas Bro. Mas, Cuyur, mas, bro. Capitnya. Ngeri, mas bro. Cara makannya dia seperti itu, Mas Bro. -capitin terus, Mas Bro. Mas Bro, lanjut lagi Mas Bro Assalamualaikum Mas Bro Kembali lagi dengan saya Channel sederhana Mancing liar Mas Bro Dikali Ini masih dalam kondisi banjir Mas Bro Coba-coba uh, Siapa tahu ada Sambarannya Saya sudah masang satu Mas Bro Nah Itu dia kalian berpesan, tinggal nunggu saja mas bro, ya eh mas bro, lanjut, nancing, wih uh, terus terus mas bro, terus terus mas bro, taruh kamera dulu mas bro, kita cek cek dulu mas bro, saya enggak pakai keliling mas bro. semoga nyangkut mas bro Bismillahirrohmanirrohim. alah enggak ada mas bro enggak ada mas bro mas bro pakai umpan jangkrip mas bro lanjut puncal wih bergetar mas bro nah Cek lagi, Mas Bro. Semoga nyangkut, Mas Bro. Hai, Mas Bro, semoga dapat yang besar, Mas Bro. pas mas bro wala kan wader mas bro <laughs> water kenara duyan jangkrik mas bro Oke mas bro lanjut lagi mas bro nah lagi mas bro kembangan lagi mas bro kita cek dulu mas bro Mas bro, semoga lengket. Mas bro, semoga lengket. Oh, dapat mas bro kenapa apa ini? Allah, waduh, kan Mas Bro. Wih, apa apa Mas Bro. Alhamdulillah, lumayan bersyukur Mas Bro. Terus, lanjut lagi Mas Bro. Lu uh, bergetar Mas Bro. Na, na, na, na, na, Nah, Kalau ini pasti dapat Mas Bro. Ya Mas Bro semoganya angkut mas bro bismillahirrahmanirrahim wih ah. angkut mas bro wih ah. bukan apa lagi ini dia wih mantap jiwa wih uh -huh. jas kandos mas bro wih dapat mas bro alhamdulillah oke okay, mas bro lanjut lagi mas bro mantap jiwa kita tunggu lagi mas bro semoga ada samperannya lagi enggak pakai lama yuk nah nah nah itu mas bro agar agar ya Sampai nyangkut, Mas Bro. Soalnya saya enggak bawa perinting ya Kelintingnya kemarin jatuh, Mas tuh Dalam air waktu banjir itu kemarin satu bisa saja, Mas Bro. Dung. Kita cek lagi, cek cek cek, nah, cek mas bro. Suka, kita mas bro. Kita cek mas bro, Dapet, mas, bro. Mantap, mas, bro. Alah, ini mas bro. Wah mantep mas bro lah, apa ini mas bro. Water mas bro, ternyata water manja anggrek mas bro. Aku ah, masih mas, mas bro, mas bro lanjut lagi. Kita cek mas bro, kita nah, ada isinya ini. Waduh Mas Bro Baik Waduh Mas Bro Ke Mas Bro lanjut lagi Mas Bro Hei Mas Bro Berhubung cuacanya sudah sore Dan juga sudah mendung Kita film videonya Sampai jumpa di lain waktu